Jika dalam berbagai dongeng anak-anak, harimau dikisahkan sebagai si raja hutan yang sombong dan jahat, yang akhirnya kalah oleh kecerdikan atau kebaikan hati binatang-binatang lain, namun pada kenyataannya tidak demikian. Dari tiga subspesies harimau yang pernah dimiliki Indonesia, dua subspesies yang sudah punah, penyebabnya adalah kesombongan dan keserakahan manusia. tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya subspesies yang punah paling dulu adalah harimau bali sebelum kedatangan belanda ke nusantara harimau adalah satwa yang sangat ditakuti sekaligus dihormati oleh penduduk lokal. Yang kedua adalah harimau Jawa. Pembukaan lahan hutan di Jawa pada awal tahun 1800-an untuk menjadi perkebunan, mengusik habitat harimau Jawa yang kemudian menimbulkan konflik antara harimau dengan manusia. Saat ini yang tersisa di Indonesia tinggallah harimau Sumatera. Diperkirakan saat ini populasinya hanya sekitar 400 sampai 500 ekor di hutan-hutan Sumatera. Harimau Sumatera merupakan subspesies harimau dengan ukuran tubuh kecil. Harimau ini mempunyai warna paling gelap dibandingkan subspesies harimau lainnya. Pola hitamnya berukuran lebar dan jaraknya rapat serta berhimpitan. Subspesies harimau Sumatera ini juga memiliki lebih banyak janggut dan surai dibandingkan subspesies harimau lainnya. Makanan harimau Sumatera tergantung pada habitat yang menjadi tempat tinggalnya. Harimau merupakan pemangsa utama dalam rantai makanan. Harimau memangsa babi hutan, rusa, unggas atau ikan. Pada keadaan tertentu, harimau juga memangsa kijang, kancil, beruk, landak, terenggiling, beruang madu dan lain-lainnya. Saat ini diperkirakan populasinya di alam hanya tinggal sekitar 400-an ekor yang tersebar di cagar alam dan taman-taman nasional serta daerah-daerah lain yang telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian. Kemudian sekitar 250 ekor lagi hidup di berbagai kebun binatang di seluruh dunia. Seorang petani warga desa Seulekat, kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan, terluka akibat diterkam harimau Sumatera saat hendak memanen hasil kebunnya pada tanggal 21 Mei 2022 lalu. Saat ini korban mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Yulidin Awai, Tapak Tuan Beginilah detik-detik evakuasi warga desa Seulekat, yang menyelamatkan diri dengan cara naik ke pohon kemiri saat diterkam harimau di kebun miliknya. Petani tersebut terluka akibat diterkam harimau Sumatera. Korban mengalami luka yang cukup serius di bagian kaki kanan dan kiri akibat gigitan dan cakaran harimau. Saat ini korban sedang dalam perawatan medis di rumah sakit Yulidin Awai Tapak Tuan, untuk menjalani tindakan medis karena kedua kaki korban mengalami luka robek. Menurut pengakuan, kejadian bermula saat ia hendak memanen cabai di kebun miliknya Sabtu pagi harimau Sumatera tiba-tiba muncul dari sekitar kebun miliknya. Korban pun sempat lari, namun saat hendak memanjat pohon kemiri, kaki korban terpeleset dan harimau langsung menerkam bagian kaki korban. Petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh, Forum Konservasi Leuser atau FKL. Dan Wildlife Conservation Society atau WCS memantau perangkap untuk harimau Sumatera atau panthera tigris sumatrae yang dipasang di kawasan perkebunan kelapa sawit Desa Naca, kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan. Tim BKSDA Aceh sejak dua pekan terakhir telah memasang tiga perangkap untuk menangkap harimau Sumatera liar yang berkonflik dan berkeliaran di area perkebunan kelapa sawit warga.